Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslor dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dari idola kita. Lesti dan Rizky bilang, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ya Kita lihat ada informasi mengenai voting Bunda Lesti di ajang ima. Alhamdulillah sudah mencapai 8,3 juta vote, persahabat ya, semangat terus untuk warga Konoha, terus voting sampai penutupan Bismillah, Bunda lesti bisa memborong piala penghargaan. Kita yakin, kita optimis untuk selalu mensupport mendukung karya-karya Bunda lesti kejora. Untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat juga nih, Alhamdulillah persahabat ya. Selalu saja membuat kita kagum dan bangga dengan kebaikan warga Konoha Masya Allah. Mudah-mudahan ya, tentunya kita semakin kompak untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama yang berada di Cianjur. Mudah-mudahan, persahabat. Tentunya bantuan kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Kita lihat juga persahabat kalimat caption panjang yang dituliskan oleh L2W. Masya Allah bantuan darimu telah sampai kepada korban di Cianjur melalui relawan Nazza al Azhar dan kitabisa.com bantuan berupa bahan makanan, minum, tikar, terpal, dan lainnya. Bantuan tahap pertama telah kami salurkan. Insya Allah sedang proses penyaluran tahap kedua dan tahap ketiga. Terima kasih kepada para Donatur yang telah berdonasi bersama kami. Kami lampirkan pula kondisi terkini di lokasi bencana Bagi siapapun yang ingin berdonasi, link donasi masih kami buka silahkan DM ke atau klik link di bio kami Itu informasi penting ya Siapa saja yang ingin berdonasi langsung bersahabat ya klik linknya ada di bio l 2 Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu diberikan tentunya keberkahan, amin Kemudian juga bersahabat di ayah Kejora ini mengunggah kembali postingan video Lesti Lovers Purwasuka yang langsung turun ke lapangan persahabat ya, untuk membantu memberikan bantuan kepada masyarakat Cianjur luar biasa dan sebuah kalimat juga. Semangat besar kecilnya sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Bagi semua follower IG Purwasuka terkhusus yang menyumbang, juga boleh DM, ya, atau mau ikut gabung. Boleh datang hari ini di lampu merah Cikampek. tuh langsung persahabat ya. Tentunya turun ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Cianjur. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Amin. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga nih cidukan vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan sekali. Ada potret Papa B yang sedang video call bareng Haris Friza, ini ucapan ulang tahun Dari Papa Bilar ya, untuk Bang Haris Yang sedang berulang tahun, namun kita salvo dengan senyum lebarnya Papa Mbi Masya Allah, full senyum banget ya Papa Bilar, terlihat sangat Happy sekali, Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat terus, dan kita juga salvo kalimat yang diposting oleh Bang Haris Kasian, yang gak punya IG WKWK, katanya itu Masya Allah, luar biasa ya Mudah-mudahan pertemanan mereka pun Tetap terjaga dan terjalin dengan baik Untuk berikutnya kita simak juga persahabat Cidukan vitamin siang hari ini Lesti Bilar masih berada di Bali dan lagi makan siang persahabat ya Wow Ini mah kebahagiaan juga untuk warga Konohar Cidukan tuh memakai baju kapal juga hari ini Masya Allah Sehat selalu untuk Leslar Mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran amin dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru berikutnya bersahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Mino ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.